Bisa putar tiga derajat di udara sebanyak tiga kali. Bisa hancurin mobil pakai nos. Bisa badal rol 3 tiga kali saat lompat. Ngepot lama bisa nambahin nos.